Oke, guys, perjalanan malam nih, guys. Oh si manso Eee Eee kami bawuh sungguh kami tidak lama lagi kami tidak nanti kami abah kami tidak adikan tanang ah tanang <tuk> Tera dikualo Tera Tera terserah Gatunan tidak naik di kasih, gatunan kato naik put putui. Eh na putui tidak berik. Ela put putui Ketoi pungutui Idagang tase ngerak Patali, Basta -oh, ya... ngayon, basta ngayon, basta Kami batanggu pada ketuan pada tu dari Maulid Kami, Malang. Malang. Kami pada kaku Kami dari Maulide. Oh bala terima oh anak arif palayan toda anak arif parajan toda oh anak arif Oh, oh, banyak banyak sangkeng hmm, hmm, Namun jadi katokan tidak Katokan tinggi jadi Namun eh, jadi katokan tidak anjana di ekata kata kanti gija kata kata puju oi edagang tak senang so oh ada Ya Hai dau. Ratibulan, bulan Dari bulan ratibulan, hey. ya. di ayo makanya ayam Tanya pada tuhan, kami bak Oh adun eh namo adun ang eh ya ay ay ay bab kami jadi ikan mau me satuka apa jaru paru ah banyu kuntingan wah yo air Oke okay guys Itulah ciri khas uh, Kandung Kalau ada acara perkawinan Jadi khas Di Kabupaten Alavan Di kampung nih guys Oke okay, terima kasih Salam lagi guys Sampai jumpa